Buar, buar, buar, buar. berita beta.com Seorang anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah atau Malting mengamuk di dalam rapat bersama Tim Gugus Tugas Copit 19 Kabupaten Maluku Tengah. Rapat dengan pembahasan penanganan wabah Copit 19 di Kabupaten tersebut menjadi ricu karena disertai aksi melempar sejumlah dokumen dan membalik meja. Peristiwa ini menjadi viral di media sosial dan disebarkan secara luas di media Facebook dan grup-grup WhatsApp. Video berdurasi 3 menit 36 detik yang juga diterima redaksi berita beta.com itu menjadi bahan gunjingan sejumlah netizen. Karena menampilkan sikap anggota DPRD Malting yang marah dan merobohkan beberapa meja dalam rapat yang digelar Kamis 30 April 2020 itu, dari hasil penerusuran beritaBeta.com Minggu malam 3 Mei 2020 terungkap oknum anggota DPRD Malang tersebut adalah Sukri Wailisa dari PKB. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Malang KC Haurisa dan dihadiri oleh Sekda Malang serta sejumlah pimpinan OPD terkait. Sukri dalam video tersebut mengaku kesal dengan kebijakan yang ditempuh Pemkab Malteng dalam menangani berbagai masalah yang terjadi di tengah masyarakat pasca mewabahnya copit 19 di daerah ini. Dalam kondisi ini, eksekutif dongeng mereka tidak ikhlas lihat daerah ini. Saudara bupati tidak ikhlas dalam melihat masalah ini. Kalau saudara bupati ikhlas, pasti tidak mungkin langkah yang dilakukan seperti ini. Hari ini kita sudah melakukan pertemuan seperti ini sebanyak tiga kali, tapi apa hasil dari pertemuan-pertemuan itu? Buang-buang energi, teriak Sukri dengan nada tinggi dalam rapat tersebut. Akibat tidak bisa mengendalikan emosi suasana rapat yang dipimpin K.C. Haurisa, ini kemudian mendadak menjadi ricu. Setelah Sukri berdiri dan menjatuhkan sejumlah dokumen serta membanting dua buah meja di depannya. Katong datang ke sini. Katong tahu regulasi. Katong panggil gugus ke sini bukan untuk katong bicara main-main, tapi bagaimana katong mencari solusi dan menjawab apa yang menjadi harapan bagi masyarakat pimpinan. Teriak Sukri sambil melempar sejumlah peralatan di atas meja ke arah pimpinan rapat. Sukri berdiri dalam kondisi tidak kontrol dan berteriak menyebut DPR adalah barang parlinte-parlinte saja Sukri juga mengeluhkan banyaknya masyarakat yang meminta sentuhan dari pemerintah dan meminta pimpinan DPRD Maluku agar bisa menghadirkan Bupati Maluku Tengah Tau Shikal Abuwa SH, dalam rapat-rapat pembahasan dengan agenda seperti ini lembaga ini tidak dihiraukan sama sekali pimpinan, tiga kali katong lakukan pertemuan tapi hasilnya apa katong juga capek pimpinan setiap saat katong dihubungi oleh masyarakat, handphone terus bunyi di telepon dan di SMS jadi tolong pimpinan buka mata dan buka hati, teriak Sukri yang juga ketua komisi 2 DPRD Malteng itu. Sukri mengaku sikap yang dilakukan dirinya dalam rapat itu karena kesal. Ia juga meminta agar rapat seperti ini tidak lagi digelar kalau tidak membuahkan hasil apa-apa. Kamu, kalian tahu Bupati Seng kasih kamu pun proyek. Kalau begini, mari katong buka-bukaan. Boleh katong utamakan katong pun kepentingan, tapi jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat. Apakah katong tubuh masyarakat mati dulu? Hei, mudah-mudahan katong semua yang diam. Ini kamu pun keluar semua kenal virus. Teriak sukri dengan emosi sambil melontarkan sumpah serapah. Video Sukri itu kini menjadi viral di sejumlah laman media sosial dan mengundang reaksi warganet yang beragam. Video ini juga diunggah secara live oleh rekan Sukri di DPR Maluku Tengah, Zailani Tomagola dari PD melalui akun Facebooknya pada 30 April 2020.